Temukan cara hidup sehat, langsing, awet muda, hanya dengan puasa intermittent dan terapi air. Belajar hidup sehat mencegah penyakit dengan mudah, menjaga imunitas, memahami mitos dan hoax dunia kesehatan, air untuk kesehatan dengan pakar tim kesehatan yang berpengalaman. Ikuti kursus online dan dapatkan Tumblr Hidrogen senilai Rp 1.200.000. Saat ini, kesehatan tubuh menjadi sangat penting dan sangat mendesak bagi kita semua ingin tahu tentang puasa intermiten klik link di deskripsi video.